Jonathan, pakai ke nggak gak ada bener benernya nih. bener, anjing, ada gua sakit. Wad, wad, wad, wad, wad, wad, wad, wad, wad, wad, wad, Ada bapak-bapak teman-teman? Uh, Ibang kayak aku tuh kena lele terus tahu kesel. Oke. Good tahu penyakitnya tuh kayak gitu aja kena lele aja. Makanya tadi udah bener-bener lelenya gitu. Penyakit gue, itu ya tujuh lele lele, Sue Hmm, itu kan pakai beras sayang Dia gak nampak berani. Buayai buayai. Parabos. <sih> Wah. ini kan hampir kayak amat Perutasi hampat tujuan Aduh, lagi banget udah alam air semangat, semangat dong dari jam 11 jadi Lep, Gua nih <laughs> nah, pulang <laughs> <laughs> Kayak keisep banget ya. Kalian bisa lihat. Telat banget loh dia mau covernya nya lo. Telat banget lo covernya nya oh Allah, oh Allah kabur-kabur kabur-kabur. Ya sala. Terus amat. Ini nih, mana nih? kasih pulang, jangan kasih pulang. Aku nungguin Aduh, aku, aku nungguin topinya, loh. Barangkali balik lagi, cok. Biasanya karo hargain kayak gitu, ya, cok. Ya, nice, nice, nice. kalau Harley hargain kayak gitu, ya. Balik, balik. Apragin aja, apragin aja. Hai, lagi, hai. Hai. Tuh. Mati nih. Makin aja, tapi aja. Apa lagi? Makin apa? Makin ini, ini, ini, ini mati nih, mati, isi terus Mati, mati nih, coba Di minion mid-nya itu Gila, penyakit nih, penyakit atas, nih Atas, atas, atas, atas Aja, atas, atas Ah, ah, ah Mid, mid, Eh gimana sih? Meet lah, meet aku atas, aku atas Meet, meet, meet, hallo, hallo kaya Lembek, lembek gimana gitu? Lembek dong, gak ada tulangnya Daging semua loh Ini menak, Bek, gak aku Terus tarik aja Mana? Oke. Nih, lihat mantap. Ini yang Sudah jam? anjin anjin anjin surprise ice paranger eksis dari semuk lo itu sen dari semak anjin anjin gimana gitu itu lahirnya di ini aja di di reset aduh Aduh bahaya okay. anjir lele Aduh aduh lele lele jangan ke situ Oke okay. oke okay. oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Rada rada rada si ngomongnya gimana sih ngomongnya dijemput oh, trek gitu ya kan bag bag bag bag bag bag kalian selalu bapak selalu mencium aku naik dulu oh, aduh aku nih banyak Ayo, banget kali saja lupa ya, kaset anis dapet nih <tis> apa nih nggak jawab lupa kaset aku nih banyak atas. banget kali ya Iya selama untuk menang, banyak janji jin, mau menang. Oh, itu ayah bawa tuh? Oh, nice. Bangke, bangke. Anjing okay. okay. okay. okay. okay. okay. Atas atas atas. Meet meet, meet me. Kayak, saya dong itu. Kami nggak mau apa ya? nggak kedengeran lah. E, kenapa? Kita lakukan kamu gila banget, jadi nggak apa sih ini apa namanya paslonnya? Eh, ada satu dekade, ada satu dekade. Asli. Turut, turut, turut, turut.